Ibu kita hamil kita itu dalam kondisi yang sulit. ada ibu yang harus berteres demi anak yang lahir ada yang harus hamil kita dalam kondisi dia ditinggal sama suaminya dia harus cari nafkah sendiri. ada yang harus muntah-muntah demi Allah kita. lalu kita kita kadang-kadang sudah menikah lebih peduli sama istri kita. Lebih peduli sama anak-anak kita. nggak ada hadis yang mengatakan anak itu pintu surga. Ya, yang ada itu orang tua pintu surga. Beli oleh-oleh buat istrinya. Ditelepon istrinya mau apa, kepingin apa. Pernah ganggu telepon ibumu. Tanya umi kepingin apa umi? Kita sok sukses. Mungkin engkau lebih sukses dari orang tua. Tapi kalau nggak ada bapak ibu. Kau gak akan pernah lahir